Iya gitu-gitu Tarik iya yeah. Oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita mancing lagi Spot kali ini air jernih lagi ya Airnya sangat jernih Ikan Kelihatan Oke, lanjut bro. Strike, hai mantap! Coy, duduk-duduk, maka duduk di ya, pikiran. Hah. pikiran naik nang duduk-duduk. Mantap, mantap, bro! Iya, strike pertama. Stop. Lepas, Bro. strike Oh. oh. Mantapnya, Bro bro. bro. Betok lagi bro. Mantap, woi. Uh. Ha, yalan ngalos. Streak lagi, kawan Mantap spotnya kali ini. Streak lagi, ha. Ah. Mantap, Bro. Bro, mantap mana? -teman. Oke teman-teman, ini spot yang kedua. Pindah dari spot yang pertama tadi. Nah, inilah lokasi spotnya.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 pik yeah. iya ha Strike. <laughs> mantap dapat juga kirai okay, right. mantap mantap dulu ip mantap dulu iya yeah. alhamdulillah perjuangannya bro walaupun dia terlalu besar perjuangan mantap oke okay. Spot yang kedua ini Dapat satu ekor aja Iwak haruan Gabus Akan pindah lokasi lagi nih Cari lokasi lagi Wah Peralatan ini nah. Peralatan mancing Peralatan munjun Peralatan mamisi Nah itu bintangnya lanjut, oke kawan, ada rejeki lain ini ya, dapat jamur, dapat kulat, kulat jangkos, kulat janjangan jangan alhamdulillah rejekinya nah, selain mancing ada rejekinya ha, ini bentuknya. mantap bro reja kayak soleh ke ini bang eh iya, rejeki soleh ini banyak jamurnya banyak kulatnya di sana kaya lain itu nakai lain kulatnya Situ itu tadi aja nah, kulatnya kulatnya nah ini anak melihat nah. ini yang terkenal mantap mantap rejeki rejeki